sama oke okay, ada perkalian dua, tiga, lima. ini juga pecah, merah merona juga pecah. lagi ya. di sini mau cerita, kau 10, jui. manis, kau lagi kau. Ya. Ya. oke okay, biru pecah, tiga juga pecah, bilas juga pecah. ada perkalian 3, juli kamu kita hingga Ini dikasih sama kau deh lagi oke juri yang pecah lewat ditembak oke juga pecah silahkan ada yang satu yang berurut satu di dikasih sama kau us lagi ya ditembak lagi sama kau us ya? lagi gadget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 dan gua di sini gua dikasih cuy. Gua sudah balik cuy. udah 100. kasih nah, Di sini gua pertama dikasih di gua dikasih profit lumayan ya. gua langsung like in aja cuy. Oke, okay. barang gara pecah ada lagi cuy. Yang kau us Oke di sini ya pecah. Celana juga pecah. Juga, juga pecah. Tapi kau ya. pecah lagi. Juga, juga pecah. Juga sama biru pecah. Oke, kau. Oke, Biru pecah. Jari-jari juga pecah Jawa juga pecah sih. Cici -cici satu Jika pecah lagi Cini, kalau akan kulung pecah satu ya. Eh, juga dikasih sama ya Disyukuri, cuy tenang, muka tenang Kalian, coba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 Jadi ya. sih dalam bermain kita harus semua ajak atau belum nguajar, kan kepada kalian semua guys. Jadi juga bermain hanya menghibur diri dan di sih juga jelas pada seorang creator. Jadi ambil positifnya negatifnya kalian mau jauh-jauh cuy ya. Negatifnya kalian mau jauh-jauh. Ya, jauh. Dan bukan yang selesai bermain, kontrol konsol main kontor, kontor, kontor, game. Ingat ya, sih jangan jadikan game ini sebagai mata cara kalian jadikan game -jadikan kalian. Dan, jadikan video ini sebagai semata cuy. Buat kalian yang belum bermain, jangan coba-coba bermain cuy ya. Cukup untuk aja video gua dan jadikan video ini dibuat semata dan.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 Ih, juga pecah injau, ya? nice juga pecah nah, ini mana nih us. ada kan, oke okay, hijau pecah ini sama diri pecah ditembak pecah. Nah, ribu nah, ada dikasih dengan gua coba 20 kali turbo lagi guys oke okay, pecah uh, injau -nya, injau -nya pecah Diri juga pecah. Terus Ah, saya coba 3 doang lagi kurang 1. Ini udah bau. Oh, juga oh, okay, pecah. Dan sani tadi juga apa coba sama tiga cuy. Ini kelihatannya harus ini, ya. Oke, okay, di sini juga pecah. Mana lagi Oke, okay, di pecah. Ini okay, juga pecah. Ini melambangnya pecah. Telah ada juga pecah Umur jandanya dong Oke Umur pecah bisa lembab, Apa ini, rahsus, rahsus. Duh, yang Lumayan ya, ya. Oke okay, di sini Kita juga pecah ada lagi cuy Aduh Di sini gua coba bayar Para Ya udah kuih. Kalau udah dapat ya kita stopin kalau dapat ya cukup lagi ya udah hmm, ya, tadi kamu sudah boskit wasik terjadi satu oke okay, di sini kuning gelombangnya pecah biru gua juga pecah di tembak terkenal juga oke okay, ungu gandanya pecah dan pasirnya juga pecah hijaunya juga pecah nanti saya nggak ditembak lagi deh untuk kamu us dari gua dikasih plus nah, kamu us delapan puluh empat ribu lagi ya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 Oke okay, biru juga pecah. Nanti dong, ayo kita dua kesini kok. Oke biru juga okay, pecah. Nah, ada terakhir nih kok, kasih mata-mata dong. Oke okay, kuning melambangnya pecah. Biru juga ya, pecah. Jam terakhir dong. Oke okay, jam terakhir merah-merah juga pecah. Hijau juga ya, pecah juga. Biru juga ya, pecah lagi cuy gue jangganya banyak banget cow, tembak kok oke, baterai kamera pecah, udah nggak banyak pecah lagi cuy. dia tembak sama cow, perkayaan kita mau perkayaan luar dari sini ramalan poin gtu tujuh puluh satu ribu dikali dua puluh satu cuy. dan gini di sini kurang susi pakai satu tujuh juta ratus satu ribu lumayan cuy aduh di sini baru profit, ya, lumayan banget. komentar. Oke mungkin cukup sampai di sini video gua cuy. Gua bersama di next konten, next video. Bye.